Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan sedikit bercerita mengenai peristiwa 9-11 atau yang lebih kita kenal dengan peristiwa 11 September 2001 Peristiwa ini adalah peristiwa serangan terkoordinasi oleh teroris yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat Darang dari peristiwa ini sendiri adalah kelompok Al-Qaeda Kelompok Al-Qaeda sendiri berharap dengan dilakukan penyerangan terhadap beberapa lokasi penting di Amerika ini mereka akan menyebarkan ketakutan ke seluruh dunia dan melemahkan posisi Amerika Serikat di komunitas dunia. Dalam peristiwa ini, terdapat 19 teroris Al-Qaeda yang ikut terlibat. Mereka membajak empat pesawat komersial di Amerika Serikat. Mereka menabarkan dua pesawat. Pertama, ke Menara World Trade Center. Lalu pesawat ketiga, mereka tabangkan ke Pentagon di Arlington, Virginia. Dan untuk pesawat terakhir, aksi mereka dalam pesawat terakhir berhasil digagalkan oleh para penumpang dari pesawat itu sendiri yang akan menjadi pembahasan utama pada kesempatan ini adalah tentang kejadian dua pesawat yang ditabrakan ke menara World Trade Center di New York City. Kejadian ini diawali oleh pembajakan pesawat American Airlines dengan nomor registrasi 11 dan pesawat United Airlines dengan nomor registrasi 175. Kedua pesawat ini berhasil dibajak oleh para teroris saat setelah kedua pesawat lepas landas. Pada pukul 8:10. Kedua pesawat mulai berangkat dari bandara masing-masing. Pada pukul 8.11, seorang salah satu orang ramugari dari pesawat American Airlines menghubungi personel darat American Airlines mengenai pembajakan yang sedang terjadi di dalam pesawat American Airlines. Dengan nomor registrasi 11, ia melaporkan bahwa kokpit saat itu tidak bisa dijangkau. Lantas, ia memberikan informasi lebih rinci mengenai pembajakan yang sedang terjadi di dalam panggilan telepon yang kurang lebih berlangsung selama 25 menit Kendati demikian, sebelum pramugari tersebut menelpon seorang pembajak telah menikam salah satu penumpang terlebih dahulu nah, terdapat tuh pembajak yang lain menyerang seorang tentara bernama Daniel M. Lewin yang saat itu berada dalam penerbangan tersebut hasil laporan akhir Misi Nasional untuk serangan Teroris di Amerika Serikat berspekulasi bahwa Lewin mencoba untuk menghentikan pembajakan tersebut Atas hal itu, Daniel M. Lewin dinyatakan sebagai korban pertama yang tewas dalam pemberontakan 9 eleven. Beralih ke World Trade Center, di mana tempat peristiwa itu terjadi. Pukul 8.30 adalah waktu di mana World Trade Center mulai aktif didatangi oleh masyarakat dan orang-orang yang memiliki kepentingan di sana. Pukul 8 lewat 46 menit, pesawat American Airlines akhirnya tiba, dan akhirnya pesawat tersebut menabrakkan dirinya ke menara World Trade Center bagian utara. Setelah terjadi insiden tersebut, rakyat sekitar menara World Trade Center mulai heboh dan berita di mana-mana mulai menginfokan bahwa terjadi sebuah kecelakaan pesawat yang menabrak World Trade Center. Tak berselang berapa lama, para personel keamanan seperti polisi dan juga personel keselamatan seperti pemadam kebakaran mulai mendatangi lokasi tersebut. Berselang 23 menit, pesawat United Airlines sudah mulai tiba di tempat kejadian tersebut dan pesawat tersebut menabrak lantai 77 hingga lantai 85 bagian selatan Menara World Trade Center Evakuasi yang dilakukan di sana tidak berjalan dengan mudah karena daerah sekitar di sana mulai ditutupi oleh kabut-kabut hitam dan juga puing-puing yang berjatuhan dari lantai 60 hingga lantai 80 Menara World Trade Center 25 menit kemudian Presiden Amerika Serikat yang kala itu menjabat George Walker Bush mengumumkan pada media bahwa terorisme terhadap Amerika tidak akan bertahan atau dapat kita artikan bahwa Amerika akan segera menghentikan semua terorisme yang ada pada pukul 10.28 menara utara dari World Trade Center mulai runtuh setelah terbakar kurang lebih selama 2 jam asap hitam dan puing-puing bertebaran memenuhi jalan Lower Manhattan para pekerja kantor dan penduduk sekitar mulai berlarian dengan panik untuk menghindari kepungan asap hitam dan juga runtuh bangunan. Beberapa bangunan di sekitar menara World Trade Center juga terkena akibatnya, dan bahkan ada juga beberapa yang runtuh. Kebakaran di lokasi World Trade Center membara kurang lebih selama tiga jam. Dan menurut Britannica, sebuah media massa informasikan bahwa korban jiwa dalam peristiwa tersebut kurang lebih berjumlah 2.750 orang di mana 400 orang diantaranya antaranya adalah personel kepolisian dan juga pemadam kebakaran. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa terorisme terbesar yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Dan kini, setiap tanggal 11 September diperingati sebagai hari yang penuh duka oleh masyarakat Amerika Serikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.